Kita Apakah anda tidurnya puas? Puas. Mimpi apa semalam? Banjiran. Dapat langsir apa hari ini? Mimin, saya lagi ceklok, ceklok nih di kedua. Ceklok, ceklok barengnya kapan nih? Aduh, ditunggu, ceklok, ceklok. Cek bawa drone rangsel Oke okay. siap ya kamera, cuma bertiga ini macak ayo. pendekar ini ayo ikut-ikut nah. belum tepat ini baru sampai ayo, ayo, udah berapa jam nih lama ya kurang lebihnya ya dua jam nggak jadi-jadi nah, jadi-jadi Nih, sebenarnya yang amatiran sih yang mana nih? Yang satu mana? Sembunyi? Kedur! Anu, makonos. Tadi ini, ini tubas makonosnya. Masak. Kebetulan ini saat, tadi, mau ke sini beli kambing dulu ngerti korban seru-seru di kamera cel ini wah mantap tak ke bumbu kalau aku mau tak ke bumbu pilihan edisional suara jadi nyawa penyanyi nyawa kamera mer ini kokinya langsung dari itali pelenggong gading ini namanya meja pasir indonesia polisi sisam Gembira dilempit juga seperti kesek lor ini enak bimbingnya ini nilis malam keakrapan malam ceklok ceklok di pantai masuk yukalah yuk eh kalah yukalah ngamup sana duduk sana di foto dulu ini pengap Pagi bangun, bangun, Woi Okay. Oi, ya, bangun, kan? hey, Oke. Oi, uh. ya, ah. Aduh. bangun kan? Eh, bangun kan? Kita bangun pagi Capek semalam ya. gelap. Eh, kamu jatah bikin kopi nanti. Waduh di sana Mbak Sri, -Mbak Sri, Mbak Sri udah kota itu ya. Iya. Kau luar, Ayo bangun, bangun, bangun, bangun, Nih sudah dibikin ini. peng. Oh, i, banyak panas ya. Kalau Kita Kalo. sudah bangun pagi. Kita ada satu dari Triketok. Kalian, Lain, Taitan, Taitan Reba